Halo, selamat siang semuanya. Balik lagi ya bersama Wadi Media Hari. Oke kali ini Wadi beda kontennya ya, karena ini sangat rekomendasi kali buat teman-teman ya. Memang sih saya youtuber, cuma uh, walaupun saya youtuber, kalau nonton apa tuh ya, nonton YouTube itu memang nggak suka sih kalau ada iklannya ya. Soalnya iklan itu untuk apa tibanya ya? Ganggu tibanya sama kita ya. Tapi nggak apa-apa ini ada rekomendasi buat teman-teman semua ya. Ini uh, ada suatu aplikasi uh, dia YouTube juga. Cuma ini uh, apabila teman download ini, teman-teman tidak akan pernah menemukan iklan di situ. Iklan bakal diblokir semuanya di situ. Jadi teman-teman nonton YouTube itu puas. Klik klik videonya langsung Uh, langsung ke pokok pembahasannya atau langsung melihat videonya tanpa ada iklan. Oke, okay, kita nggak usah berlama-lama ya. Kita langsung aja kita download uh, aplikasinya di sini ya. Oke, okay, aplikasinya namanya ini. Nah, karena saya udah buka, eh, saya udah download. Jadi kita langsung buka aja yang sini ya. ya. Kita buka, oke, okay, kita izinkan aja. kita izinkan. Ini ya awalnya mana butuh tadi, untuk kita isikan, kita keluar. Nah, dia langsung kebuka. Misalkan teman-teman mau nonton video apa nih? Ini nonton video melepas mudra koper binabila nih. Masuk. Melepaskanmu, mungkin itu berat bagiku. Langsung dia tanpa iklan dia. Misalkan mau melihat video mana lagi ini? mukbang ini. Ya kan? nah, Oke okay ya semuanya bakal seperti itu jadi teman-teman tuh nggak risih atau enggak apa ya tiba-tiba ya nggak terlalu lama melihat klan yang nggak bisa di skip apalagi ya Oke okay, teman-teman ya mungkin ini bisa untuk rekomendasi teman-teman semuanya ya nama aplikasinya adalah GoTube ini sama seperti YouTube pada awamnya ya seperti YouTube biasa cuma ini bedanya ini bis, ini sudah diblokir semua iklannya di sini ya. Nah, ya. kita nah, lihat ini pilihannya. Saatnya hmm. ku berkata okay. Keren ya guys ya. Oke okay lah guys ya? ya. jangan lupa ya buat teman-teman yang sudah nonton video ini di-subscribe channel YouTube Adi Media HD. Subscribe-nya pun dari dari aplikasi GoTube ini pun enggak apa-apa. Ah, Oke okay, like ya semoga teman-teman semua sehat wa alfiat. Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh